Saya Febriani dari SMKN 1 Gunungkidul. Di sini saya akan membawakan lagu SD. SD menceritakan tentang kegelisahan seorang wanita saat didekati oleh pria tampan. SD lima cacat, buatan bahan lu, di canda ma abdi bantun ke mana hamba mana kemana manggih naik ke langit kakarema kakale kato